Halo sahabatku petani, apa kabar hari ini? Semoga harimu menyenangkan. Sahabatku petani, dapat banyak kebudayaan dan tradisi yang dimiliki masyarakat Indonesia. Salah satunya yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat suku Jawa adalah tradisi wiwitan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 cara hidup bertani masyarakat suku Jawa pada umumnya menggunakan cara-cara tradisional baik dalam mengolah pertanian maupun yang berkaitan dengan sistem kepercayaan yaitu penyelenggaraan upacara-upacara yang berkaitan dengan kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat tradisi yang dijalankan masyarakat petani suku Jawa dalam kegiatan pertanian memiliki dua tahap tahap pertama adalah kawit kawit adalah prosesi yang dijalankan sebelum menanam padi seperti menentukan hari dan tanggal baik berdasarkan hari dan tanggal atau weton petani yang ingin menanam padi. Yang kedua adalah wiwitan. Arti kata wiwit adalah mulai... Jadi, tradisi ini bisa diartikan sebagai simbol untuk memulai memanen padi. Wiwitan merupakan upacara adat masyarakat Jawa yang melambangkan rasa syukur manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang telah diberikan melalui bumi atau tanah. Berupa berbagai macam hasil bumi, diantaranya adalah hasil panen padi. Dalam ajaran Islam, rasa syukur merupakan salah satu keharusan yang dimiliki setiap manusia dalam kehidupannya atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak nikmat yang telah diberikan olehnya hingga tak dapat terhitung salah satunya adalah nikmat hasil panen melimpah yang kemudian digambarkan oleh masyarakat Jawa dalam bentuk upacara adat Wiwitan atau disebut juga dengan sedekah bumi tradisi Wiwitan diawali dengan para petani berkarnaval menuju area persawahan yang dipimpin oleh mbah kaum atau orang yang dituakan di kalangan petani setempat mereka membawa ubor rampa atau perlengkapan seperti ingkung ayam, jajan pasar, dan tumpeng. Kemudian Mbah Kau memulai prosesi dengan berdoa lalu dilanjutkan dengan memotong sebagian padi sebagai tanda padi sudah siap dipanen. Tapi sebelum Mbah Kau memulai ritual, rombongan petani sudah menyiapkan peralatan yang dipakai untuk ritual tradisi wiwitan tersebut. Seperti kendil yang berisi air, alat pemotong padi, seperti ani-ani dan sabit, bunga mawar, menyan serta kain jarik untuk membungkus hasil padi yang sudah dipetik Mbah kaum setelah prosesi yang dipimpin oleh Mbah kaum selesai dilanjutkan menyantap bersama makanan yang telah disajikan atau yang telah dibawa oleh para petani makanan yang disajikan pun merupakan makanan tradisional yaitu salah satunya adalah nasi wiwit nasi wiwit lebih dikenal dengan sego wiwit sego wiwit biasanya dibungkus dengan daun pisang atau daun jati sego wiwit terdiri dari nasi gurih atau uduk urap sayur suwir ingkung telur rebus ikan asin dan sambal gepeng atau sambal yang berasal dari kedelai hitam sambal gepeng memiliki rasa yang sangat khas upacara adat wiwitan tidak hanya petani yang mengikuti namun suruh warga desa dan tidak membedakan status sosial entah petani atau bukan petani entah kaya atau miskin sehingga warga yang bukan petani pun bisa merasakan nasi wiwit yang telah dibuat oleh petani itu sebab wirutan sering disebut juga dengan sedekah bumi. Tradisi ini mempererat tali upuah sesama manusia, menumbuhkan semangat solidaritas dan kebersamaan, menyambung jembatan pemisah antara si kaya dan si miskin dan menghilangkan kesenjangan sosial. Berbagai macam upacara adat yang terdapat pada masyarakat, merupakan pencerminan bahwa semua perencanaan, tindakan, dan perbuatan telah diatur oleh tata nilai luhur. Tata nilai luhur tersebut diwariskan secara turun-temurun, dari generasi ke generasi berikutnya, dan menjadi kebudayaan yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat. Akibat modernisasi, banyak petani suku Jawa yang sudah tidak lagi menyelenggarakan tradisi Wiwitan. Namun di daerah tertentu, tradisi ini masih tetap dilaksanakan. Salah satu daerah yang para petaninya masih melakukan tradisi Wiwitan ada di Padukuhan Bangsan, Kelurahan Giripeni, Kapano Nungu Wates. Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat Kupetani, apakah di daerah Sahabat masih ada tradisi wiwitan seperti ini? Tulis di komentar nama daerah Sahabat yang masih ada tradisi wiwitan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dari kami. Salam dari seorang petani. Kupetani.